everyone, welcome to my video So, today we're going to learn about prasangka Di sini kita bakalan belajar tentang uh, pengertian prasangka itu sendiri Sumber-sumber prasangka itu, apa dampak the prasangka itu terhadap kita Dan bagaimana cara kita menghadapi prasangka tersebut So, stay tuned and check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya izinkan saya kembali memperkenalkan diri Nama saya Dilarfi Ananda NPM 2181 -10113. Saya mahasiswa psikologi semester 2 Di sini Kak, saya akan menjelaskan materi tentang prasangka Di sini ada saya akan menjelaskan penyebab, dampak, dan cara mengatasinya Di sini ada pengertiannya. Menurut Johnson, dalam buku Lily Weary 2005, mengatakan bahwa prasangka sosial merupakan suatu sikap positif atau negatif berdasarkan keyakinan stereotip kita tentang anggota dari kelompok tertentu seperti halnya sikap. Prasangka meliputi keyakinan untuk menggambarkan jenis pembedaan terhadap orang lain sesuai dengan peringkat nilai yang kita berikan. Prasangka ini biasanya lebih ke arah negatif. Apa sih penyebab atau sumber-sumber dari prasangka ini? Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi merupakan sumber prasangka yang paling mendasar. Prasangka terjadi karena adanya kompetisi di antara kelompok sosial dalam mendapatkan komoditas maupun kesempatan yang berharga. Dapat dikatakan prasangka berkembang karena perjuangan dalam mencapai kesejahteraan atau keinginan atau struggle for the welfare Pendapat ini kemudian dikenal dengan realistic conflict theory. Jika kompetisi itu berlangsung terus, maka akan muncul pandangan yang negatif terhadap orang lain. Maka orang lain tersebut akan dianggap musuh. Selanjutnya, penyebab dan sumber-sumber prasangka tersebut adalah peran belajar sosial. Prasangka bukan merupakan bawaan dari lahir. Tidak ada seorang bayi yang baru dilahirkan mempunyai kebencian kebencian tertentu terhadap orang lain. Kebencian dan sikap negatif pada orang atau kelompok lain merupakan sesuatu yang dipelajarinya dari lingkungan karena prasangka sebagai suatu sikap merupakan hasil belajar sosial. Tetapi, karena pengaruh orang tua dan faktor lingkungan lainnya, maka kemudian baru muncul sikap senang, benci, dan lainnya. Anak akan belajar dari sikap orang tua, acara TV, majalah, koran, maupun dari teman dan bahwa. Kan, guru, apa sih dampak dari eh, prasangka ini? Yang pertama, merugikan masyarakat secara umum dan organisasi. Hal ini terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat perkembangan potensi individu secara maksimal. Yang kedua, mempengaruhi perilaku orang dewasa. Eh, eh, yang kedua, perilaku tidak hanya mempengaruhi perilaku orang dewasa, tetapi juga anak-anak sehingga anak-anak dapat membatas itu prasangka itu dapat membatasi mereka berkembang menjadi orang yang memiliki toleransi terhadap kelompok kelompok sasaran misalnya kelompok minoritas atau kelompok yang jumlahnya kecil. Nampak selanjutnya itu menjadikan kelompok individu tertentu dengan kelompok individu lain berbeda kedudukannya dan menjadikan mereka tidak mau bergabung atau bersosialisasi. Bagaimana sih cara mengatasi prasangka sosial ini? Yang pertama yaitu melakukan kontak langsung, yaitu kita harus saling berinteraksi untuk memperkecil prasangka-prasangka tersebut. Yang kedua, mengajarkan pada anak untuk tidak saling membenci. Yang ketiga, mengoptimalkan peran orang tua, guru, individu dewasa yang dianggap penting oleh anak dan media massa untuk membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai melalui contoh perilaku yang ditunjukkan atau reinforcement positif. Selanjutnya itu menyadarkan individu untuk belajar membuat perbedaan tentang individu lain, yaitu belajar mengenal dan memahami individu lain berdasarkan karakteristiknya yang unik, tidak hanya berdasarkan keanggotaan individu tersebut dalam kelompok tertentu. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So thank you for your attention and thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye. See you another video. Kamusamida.